Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestler Lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Deva TV yang akan selalu mengabarkan Kabar terbaru, kabar menarik seputar Lesti Gejora Dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada Untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Bimin akan memberikan informasi menarik untuk, untuk kabar pertama ini persahabat ya Biar tambah semangat kita lihat Vitamin bahagia di momen ketika BBL Digendong oleh Bang Aril Yang mana saat kemarin persahabat ya BBL diajak Bunda Lesi Kejora Jalan-jalan bareng di mall sambil Beli kebutuhan buat lebaran, masya Allah banget ya. Abang El semakin gemes, semakin lucu. Ini sih ganteng banget. Pokoknya luar biasa kebanggaan kita semuanya. Semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar ya, abang Soleh. Masya Allah banget ya, kita bahagia. Kita tentunya happy banget karena kemarin banyak sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita. Dan berikutnya juga, persahabat, kita simak di unggahan spesial Bang Boril. Ini juga unggahan semalam, bersahabat Alhamdulillah, kita akhirnya melihat Ayah Kejora. Tuh, pertemuan Bang Ariel dengan Ayah Kejora. Persahabat yang sudah lama nggak bertemu, akhirnya bertemu juga di kemarin. Alhamdulillah, Ayah sehat. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Di postingan ini pun persahabat Mbak Woleh menuliskan sebuah kalimat Bismillah Allah lamu indah bak suwo Katanya itu persahabat ya Dan langsung aja Ayah kejora gercep berkomentar Naun artina etabang Katanya tuh apa artinya itu bang Tuh Ayah kejora gak tahu artinya ya persahabat ya Artinya ini adalah udah lama gak bertemu nih persahabat ya Mudah-mudahan tentunya keluarga Leslar selalu bahagia Berikutnya, para selamat kita simak juga nih Ada vitamin bahagia dari Abang El Aduh, Masya Allah banget nih Abang El lucu, lagi di oleh Enin ya, Masya Allah Enin kita doakan yang terbaik ya Mudah-mudahan Enin selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang Tidak baik juga, karena Enin ini adalah Salah satu, tentunya Yang berjibahku Mengurusi Abang El, Masya Allah Semoga selalu yang terkeluarga, terutama Enin nih, yang selalu menjaga mengurusi Abang Fatih Masya Allah banget ya Abang Fatih semakin lucu semakin menggemaskan <laughs> apalagi saat dipakai topi itu Aduh ini sih lucu ya sangat luar biasa dan selanjutnya persahabat ada penampilan juga nih dari Bunda Lesti momen di acara festival Remaja. Tuh persahabat ya Gimana nih penampilan idola kesayangan kita Yang setiap hari terus Selalu bikin bangga, selalu bikin bahagia Karena penampilan Bunda Lesti gak pernah gagal Selalu saja keren dan the best Masya Allah Semoga Bunda Lesti semakin banyak dukungan Semakin banyak doa Dan support yang diberikan dari orang-orang Yang tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat perhatikan juga, ini ada momen spesial ketika tentunya Bunda Lelsi syuting di festival Ramadan Papa Bilar semalam juga ini rutinitas di persahabat ya, bermain sepak bola sambil kajian. Masya Allah, Papa Bilar ya, mudah-mudahan selalu saya juga untuk Papa B, olahraganya dapet dan pasti persahabatnya ilmu agamanya juga didapatkan oleh Papa Bilar. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik nih Untuk mereka, amin Momen ini pun diripos oleh akun sendal putih underscore Bilar Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Semalam, papanya abang main bola bareng kajian musyawarah Sehatnya dapet, ilmunya dapet Pastinya, alhamdulillah persahabat yang bangga sekali Mengidolakan Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat itu juga mendapatkan info nih bahwa hari ini bakal ada tentunya vlog yang sangat seru banget nih persahabat ya. Perhatikan di sebuah kalimat info yang diposting oleh Teddy underscore Ilal Kejora. Hiburan besok ada konten bagus katanya tuh persahabat ya. Info ini semalam diinfokan. Konten apos kabang yang kalian mau lah. dah sabar ya katanya tuh ya. Kita simak persahabat ya. spill dari Kak Lensa Doni. Aduh, masya Allah, banget ya ternyata vlog yang seru ini. Bakal tayang hari ini adalah vlog budak lewat sleep dan abang. L ini sih tentunya penasaran banget ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan tentunya support yang diberikan kepada lewat selalu entertainment. Semoga tim juga selalu memberikan karya-karya terbaik dan semoga selalu menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semuanya. Disini kita lihat persahabat ya, Bapak Bilar lagi menanam bunga. Aduh, Masya Allah banget ya. Pasti ini seru banget, jangan sampai ketinggalan. Terus tentunya persahabat ya, update berita-berita terbaru dari Les dan Bilar. Jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.